ya guys silahkan back with me banin azim kali ini aku pengen uh, ngapain ya gabut gabut uh, kita bikin uh, namanya gabut free fire karena ada gabut 5 full sekarang ada gabut gabut free fire dan gabut, <tuk> dan gabut <tuk> free fire digabung disatuin satu di treni guys ya ini juga sambil ngomongin <tuk> temen aku juga sih soalnya temen aku oh, baru dua mati ini ya gak tahu gabut kan namanya juga gabut ini mungkin ini yang durasinya pendek atau panjang gak tahu udah sampai temu tuh oke lagi guys akhirnya lagi asap kita mati yes. Waduh The... Atau hmm. mati lagi oh. Ih, ini gabut banget sumpah Enggak mau ngapain sumpah. Ini FF udah lama, aku lagi Laki-laki-laki-laki aja hmm. Hmm. Aku trik headshotnya tuh dari jauh ya tapi lagi malas, lagi metang nge -spam, ya? aduh hangshot guys, ya. namanya hangshot bukan headset tapi hangshot guys ya. kalau terlihat datak itu bisa dilihat nah, sama penjelasan. Relog dulu. Ah. Itu kalau mau kalian tuh lompat habis itu ke, ke, ke bawah. tapi harus dekat, -dekat dengan musuh baru bisa nyopotnya enkot input. <tuk> Lagi ny mau nyoba yang nih. Aduh, jauh-jauhan nih karena Kurang bisa jauh-jauh nih. Senjatanya M14, jauh-jauh. Kurang jauh sih. Temen kita dulu ya. Pakai okay, duluan Oke baru pun. Nah ini kalau saatnya guys. Oh. Oke itu mainnya nggak seperti ini. Masih kaku ini masih kaku banget loh, tambah itu kan lari gua di atas kan gimana sih bahaya jongkok. Padahal jongkok tuh lebih bentan headset untuk jongkok ke dari jongkok ke atas tuh di tinggi sih emang. Cuma kalau dari jongkok tuh bisa di headset bimuda juga. Bisa sama kita juga. Wah, parah sih Parah sih, guys Gak bisa, gak bisa Gak bisa, aku bisa, tuh Tadi nggak enak banget, Tadi enak banget, lagi Sedang-sedangnya ngelag tuh Sumpah Sumpah ya Biasanya apa-apa, ya By kalian gak percaya, nih Aku udah main Lampin lagi di pe kenapa? kenapa? kenapa? kenapa di... ah... mainnya yang masih kuning-kuning tuh gede di tuh bisa jadi, dia masuk koding-koding tapi udah bisa nge-damage <SILENCIO> tukong gitu. Not bagi yang masih baru nge-tukong Atau-lau-sa-tulau Emang susah Ah, yang tadi tuh lagi lagi hidup 13 kita killnya 13 Man. dari 5 menit lah aku lama asok bahasa mu ini kenapa sih tangannya nggak perlu apa-apa juga Gak apa -apa loh nggak kasih apa-apa loh tiba-tiba panas sendiri nggak heran hp panas jadi ah panas banget dah panas ini panas banget itu loh keringet keringetan di tangan tuh keringetan tuh tuh justru pengen ngomongnya kasar Guys. Oh, aduh. <tuk> <tuk> Probat <banget> ya. Menonjak aku ya. Oke, kita bakal oh, ngapain enggak, Ude? Dapat ini. Woi, woi, woi. Untuk yang benar, dulu nanti menjual lagi Terus, dah. aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, berapa sih? aduh, aduh, aduh, azim <SILENCIO> training training ramainya juga gokil nih i pal ya gila fight serius akan kemasukan serius gabut ya serius gabut cukup selalu gabut guys harus gabut enggak perlu gabut 8 menit kita main net kita main woi. Cuman... Oh, stop wall. baru nge-spawn spawn, oh, spawn. Oh, spawn Kenapa bisa keluar? Itu Hm mm hm mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Kuning-kuning kun Woy, -kun, kuning-kuning, woy! Kuning, kuning Dasar anak Halal! Boy. Aduh! Nge-lag, woy! Nge lag Sam! Kena nge mantai, nge-lag, Cie, yeah. nak kecil, woi. Tamam. Malek kalau sambil record tuh, malek, woi. Uh! Bakod. Sumpah antum, antum nih Antum ya, antum ya Duh kenapa ini gak mau datang kurut guys Nah, gak mau dateng kurut Btw Bentar, oh. bentar guys bentar, guys oh. Ya guys, ya kita Ya mama Mama ah. Ah. URRAAAA Muda pemarah, Ultra Red URRAAAA Muda pemarah SHIH SHIH SHIH SHIs SHIH SHIHGGEGE. Oh, Woi oh, itu environments.oses.twosias. bisa anti Beban, halo, acuh, sebagai itu bersama di coba eh, uh, tenang-tenang, hai, ya? tenang-tenang, hai, buat, hey! hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai,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 Gitu. zidan titik zidan